Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel De Untuk Terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah Menonton dan mendengarkan video-video De Rosa. Nah buat teman-teman Yang belum subscribe bantu Saya subscribe agar supaya channel ini Insya Allah bisa berkembang Bisa memberikan informasi Seputar otomotif ataupun Seputaran lingkungan di sekitar kita Insya Allah saya doakan buat teman-teman yang sudah subscribe agar supaya rezekinya lancar, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan dibarokkan dalam rezeki. Amin ya Allah amin. Nah teman-teman kita ada stop mungkin teman-teman yang cari mobil murah berkualitas atau mungkin cari beberapa unit yang mungkin yang harganya bisa merekomendasi barangkali, insyaallah, saya ada beberapa unit yang akan saya review, yang akan saya review dan saya dan saya tawarkan. Semoga mobil-mobil ini bisa menjadi referensi, pertimbangan dan terobatnya. Yang pertama kita mulai ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ini ada mobil Nissan. Grand Vina XP ITU Ultimate bertransmisi automatic dimana pajaknya di bulan Maret 2023 berpindah alamat SNK daerah Tangerang Petai ya teman-teman atas nama perorangan ini pajaknya di bulan saya cek dulu teman-teman pajaknya di bulan 3 2023 atas nama perorangan ini tahun 2012 Mobil ini Grand Livina Ultimate Automatic tipe Califi tahun 2012 Untuk nilai pajaknya ini sekitar 2.500an teman-teman per tahunnya. Warna silver. Untuk kondisi sih secara overall masih cukup layak ya teman-teman bodoh bunyinya masih cukup lurus pada beberapa bagian masih aman dan dipastikan mobil ini insya Allah tidak bekas eksiden besar nabrak ataupun tidak bekas banjir kita cek di ban-bannya masih sangat baru tebal dan lock dengan profil ban di 185 per 65 ring 015 ini Baru kemarin bulan 9 2022 ya teman-teman Baru diganti bannya masih sangat tebal-tebal sekali Dan insya Allah mesinnya pun perawatan Untuk kilometer di angka 100 ribuan ke atas Bro Lampu-lampunya masih cukup bagus Tinggal di salon aja biar agak biar agak putih List kurung list grillnya masih cukup bagus ya teman-teman Masih utuh, tidak ada bekas aksiden untuk fog lampnya pun masih hidup, ya teman-teman. Kita akan cek, ya teman-teman, lampu-lampunya. Untuk fog masih hidup semua, ya teman-teman. Lampu senja pun masih hidup di kanan-kanan Lampu ini. Lampu besarnya akan tersebut Lampu besarnya masih hidup juga berfungsi dengan baik Dan untuk lampu di Lampunya menggunakan multivestor Masih pakai bahan biasa Lampu di depan lampu kampusannya nyala di fender kanan nyala di sekitar pun masih nyala baik, selanjutnya nah, di sini nyala ya teman-teman dan di fender sebelah kiri pun nyala di 95 nyala jadi menandakan kelistrikannya masih berfungsi dengan baik dan normal untuk bodinya masih bagus ya tidak mobilnya masih sangat wajar. hanya baca-baca pemakaian untuk kita body repair atau kita lagi -lagi, juga Terus baru dapat. nah di sini tersedia sensor parkir kosan cenderung. Wheel poger ada di belakang dan wiper belakang pun ada. Washing wiper belakang. Untuk knal bagasi masih utuh rata. juga di bagian belakang masih utuh juga ya, rata ya di rak bagasi bagian bawah belakang yang tersedia. Kita mobilnya tidak bekas aksiden besar, teman-teman. Hanya lecet-lecet pemakaian masih sangat wajar. ke kursi tengah kursinya masih sangat bagus, kulit orisinil untuk di bagian belakang, tengah masih sangat layak ya tidak ada kerusakan yang berarti hanya sedikit retak di bagian tengah sebelah kiri, tapi masih sangat wajar dan televisinya pun di headrest -nya, tersedia ya teman-teman nah ini tersedia Interior bagian AC belakang ada di sini. Oke, okay, baik. Untuk yang tipe ultimate, di bagian door trimnya tersedia wooden panel, ya, teman-teman. Dan ini bahannya, bahan kulit juga. Oke. Okay. setirnya masih sangat layak tahun 2012 radio tipnya di tengah head unit naltron AC masih normal dan dashboardnya pun masih rapi masih bagus tidak ada yang pecah ataupun tidak ada yang rusak untuk pengaturan setion sudah elektrik dan setirnya sudah terstiring ya cuman belum telescopic nih tapi sudah terstiring Pionnya sudah dynaview view nya di pengumudi dan sunfizer pengemudi ada vanity mirror ini. untuk pelafonnya masih cukup bagus ya teman-teman kita cek bagian mesin untuk kap mesin nah disini bagus dan untuk dipilar bagian depan korenya masih utuh teman-teman dan di untuk di bagian mesin pun masih kering ya tidak ada bekas kempesan oli atau terus apa tidak ada ini terlihat semuanya masih kering. Mobil ini kita jual 90 juta Masih bisa nego Pokoknya teman-teman Ada penawaran harga Teman-teman bisa ajukan Insya Allah bisa menjadi Teman-teman bisa menjadi Saya open price Di 90 juta Ya teman-teman Untuk kredit Untuk syariah Atau konvensional sama aja ya teman-teman perlima 15 juta angsuran 2,8 sampai 2,9an estimasi kurang lebih. Mudah-mudahan bisa merekomendasi Baik, kita selanjutnya ke mobil berikutnya. Nah selanjutnya teman-teman ada Suzuki Baleno Next Nexti tahun 2008 bertransmisi otomatis warnanya warna biru tuanifin metalik ya pajaknya di bulan Mei 2023 berplat ganjil untuk alamat KSK Jakarta Selatan atas nama perorangan ini kilometernya sekitar 100 ribuan kurang dan untuk nilai pajaknya pun Murah banget ya teman-teman pajaknya -teman. sekitar 1,6 an per tahun 1,6 per tahun tahun 2008 tipenya yang Next Gen yang Neo Baleno ini mobilnya garing banget bagus body bodinya masih bagus dan kaca masih sangat bening di depan dan kiri saya pastikan masih original pemakaiannya pun benar-benar jarang banget, jarang pakai ya teman-teman. Untuk di bagian depan list room grillnya masih bagus. Logo Suzuki-nya masih sangat bagus, bersih. Dan di air duct-nya masih bagus juga. Cookware-nya masih berfungsi masih bagus. Tinggal dipoles di salon. Dan di bumper bagian depan bawah hanya lecet-lecet pemakaian dan dipastikan tidak bekas ICD yang besar ataupun dan di bagian fendernya sebelah sini masih ori kapasnya masih ori nah, kita cek juga ya nah, tapi ini teman-teman ini kemarin sepionya udah kita pesen nih kemarin ada rusak sedikit lagi kita ber pesan kita benerin, tapi kita pastikan setiapnya nanti ada <tik> Untuk di pilarannya semuanya masih bagus rapi. Di sini pun pilarannya masih rapi, semuanya tidak ada bekas. Ekstern ataupun bekas laka, Ini kita cek di sini. Semuanya masih tampak rapi, ya. Tidak ada bekas eksiden atau kerusakan, bahkan bekas terbalik tidak ada. Serta kita cek juga di sebelah pintu belakang, masih bagus juga utuh. Pintu-pintunya, pilarnya semua masih utuh, masih sempurna. Tidak ada bekas kerusakan. Dipastikan mobilnya sangat istimewa banget. Untuk di bagasi kita cek juga. Nah, pintu bagasinya masih utuh, silo silodnya semua masih tertata dengan rapi, masih asli bawaan dari pabrik serta di bagian list belakang bagasi semuanya masih utuh ya teman-teman semuanya masih sangat rapih dan istimewa dan di bagian belakang pun bagasi bawah pun kita cek semuanya masih bersih rapi tidak ada bekas karatan atau banjir tidak ada yang proper sama sekali. Dipastikan mobilnya sangat istimewa. Ini, baik. Untuk ban-bannya masih sangat tebal ya, teman-teman. Nah, ini bannya campiro GT Radial dengan profil ban 205/55 R16. Ini ada ya? baru. baru. untuk ban dipastikan masih sangat tebal dan masih cukup baru ya. ini mobilnya jarang banget dipakai, jadi ban nya benar benar bagus banget. untuk interior pun, teman bisa cek masih sangat rapi. untuk di dalaman door nya semua masih rapi dan di joknya masih bersih banget Orisinil tidak ada bekas kerusakan atau kotor. Ini interiornya bersih banget ya. apik banget nih. AC-nya masih berfungsi dengan baik. Pengaturan AC-nya ada di sini. Tersedia rear refogger ya. Rear refogger bagian belakang. Untuk di sun Pracer, tersedia paniti mirror. Di sini pun tersedia paniti mirror. Untuk hand gripnya model retract. Lampu kabin masih biasa halogen. Bertransmisi otomatis. Semuanya masih bagus. setiap setirnya pun masih ada kulit jeruknya nih teman-teman masih keluar masih bagus ya dipegang kenceng nggak ada yang letoy sama-sama sama sekali dan di joknya pun nggak ada yang kempes nggak ada yang ambles nih masih bagus kita cek mesin untuk di bagian mesin masih orisimu sekali semuanya masih utuh nap-napnya tidak ada bekas eksiden ataupun bekas nabrak tidak ada jadi dipastikan masih orisimu bawa dari pabrik dan juga untuk di bagian apron pun buahnya masih rapi asli bagian dari baru tidak ada bekas accident semuanya masih bagus ya nap nat bagian kan apa kelas, kelas mesin pabriknya masih keluar masih kelihatan tidak ada bekas kumpulan sama sekali di sininya pun masih ada tanda tandanya di bagian mesinnya pun nah ini masih rapi tidak ada yang bekas rembes sudah ada semuanya kering dan mesinnya pun alasan awesome. dipastikan mobilnya benar-benar Nah teman-teman mobil ini saya pastikan kondisinya sangat istimewa Hampir di sebagian mobil full orisinil teman-teman Insyaallah mobilnya benar-benar nggak bakal ngecewain teman-teman Mobil ini kita bandrol 80 juta masih bisa nego Teman-teman ada penawaran tawarin aja Langsung telepon ke saya Japri atau WA tersambung atau teman-teman yang mau kredit lewat syariah atau konvensional karena mobilnya benar-benar istimewa mobilnya bagus banget dan ini masih kategori full orisinil baik selanjutnya kita juga ada mobil full orisinil lagi yaitu Suzuki R3 GX bertransmisi manual dimana pajaknya di bulan Juli 2023 alamat SNK daerah Tangerang, Kabupaten Karawaci. Ya, masuknya di Kelapa Dua ya, Tangerang, Kabupaten. Berplat ganjil, teman-teman, warna merah, metalik, atas nama perorangan. Ini kilometernya masih sangat rendah. Insya Allah mobilnya servis di kot, buku servisnya ada, full set juga ada, buku servis, manual book, kunci serep, semuanya ada. Di sebagian bodi ini, hampir 90% orisinil teman-teman dan dipastikan juga tidak ada bekas eksiden besar headlamp masih sangat orisinil bening bagus tidak ada bekas pecah atau rengat atau pudar sekalipun nggak ada dan untuk di bagian depan list front grillnya masih sangat bagus ini jujur teman-teman baru datang belum dipoles belum di salon tapi kalau teman-teman ini udah di salon udah dipoles bagus lagi saya pastikan Dan untuk fog lampnya masih bening Cover fog lampnya tersedia sudah list chrome Di bagian depan samping kanan dan kiri juga list chrome Hanya ada beberapa lecet pemakaian tapi masih dalam kategori normal Dan di bagian fendernya masih orisinil Pintu pun masih orisinil Kap mesin masih orisinil kaca pun tidak ada yang retak atau nitik tidak ada semuanya masih dalam kategori bagus. Nah ini teman-teman mobilnya baru dapat banget belum dibersihin, belum dirapihin, belum disalonin. Kalau kotor mohon maklum adanya ya. Tapi ini saya review jujur, insya Allah buat teman-teman saya rekomendasi tinggal kita bersihin aja. Untuk di bagian siler pintu masih utuh tidak ada bekas nabrak atau banjir di door trim pun masih bagus bersih tidak ada bekas kerusakan tidak ada dan di pilar A nya masih rapih tampak utuh semua terus kita cek untuk kilometernya di odometernya ter tercantum 41.000 ya teman-teman trip A trip B nya ada nah dan juga dipastikan untuk setirnya masih kencang banget, padat ya teman-teman seperti baru. Untuk di dashboard saya pastikan masih bersih, tidak rusak dan tidak kotor. Di setirnya tersedia pengaturan audio dan masih bagus semua untuk kondisi maupun di dalam di atas pelafon pun masih rapi saya pastikan masih bagus kita cek lampu-lampunya teman-teman headlamp masih hidup semua fog lamp maupun headlamp hidup semua berfungsi dengan normal terus ini kita matiin lampu senjanya juga hidup ya teman-teman fog -teman. lampnya hidup Lampu besar kita hidupkan, lampu tembak kita hidupkan, semua masih berfungsi, dan lampu sen di se sepion pun masih hidup ya teman-teman. Dan juga di bagian sebelah kiri, masih hidup. Hidup om. Lampu rem dan lampu mundur akan saya tes juga ya, teman-teman cek deh. Lampu mundur, eh, lampu rem, lampu mundurnya hidup. Semuanya nyala dengan baik. Oke, kita ke bagian bagasi. Untuk di bagian bagasi ininya. Ada ya semua teman-teman masih utuh di siler sini pun masih utuh, tuh teman-teman. Dan ini kunci setir. Dan untuk di ban pun, insya Allah masih tebal. untuk di bagian depan saya pastikan sealer silernya masih sangat utuh ya tidak ada bekas eksiden atau bekas laken ada semuanya benar-benar utuh -benar banget dan juga untuk di bullhead cover depan bullhead depannya masih utuh asli lampu-lampu masih orisinil bawaan dari pabrik hanya mesinnya yang kotor tapi dipastikan tidak ada yang rembes ataupun bocor dan mesinnya pun masih halus banget ya teman-teman. Insyaallah mobilnya benar-benar rapih tidak ada masalah buat teman-teman. Insyaallah untuk mobil second ini saya pastikan dalam kategori normal semua. Oke. Okay. Nah teman-teman mobil ini Suzuki R3 tipe GX bertransmisi manual kilometernya baru 40.000 asli service record dan full set juga untuk harga kita buka di open press 140 juta masih bisa nego buat teman-teman yang tertarik dengan mobil ini teman-teman tawarin aja angkanya insyaallah saya siap negosiasi dengan teman-teman insyaallah mudah-mudahan dapat rezekinya teman-teman dapat juga rezeki saya ya kita sama-sama cari berkahnya harga yang saya tawarkan baru penawaran buat teman-teman yang serius japri aja oke ya teman-teman berikut tadi yang telah kami sampaikan semoga bisa menjadi bahan referensi rekomendasi dan tolak ukur buat teman-teman yang mau ambil mobil baik itu cash ataupun kredit Nah, berikut tadi yang telah saya sampaikan, semoga bisa menjadi rekomendasi dan referensi maupun terukur buat teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Daros Auto, terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.